Masih ya, ya, ya. Oh. Oh. Lagi dong okay. ya, Dengan saya Kalau emang Selby masih single, terus orang siapa? Coba istri Mas pilar gitu. Gua lebih gini. tuh itu Apa? Apa? Cuman sampai Ini single. Kalau... Baru. belum nikah, ah. Kalau emang selfie masih single. Terus? Yeah.